Pada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat natal Karena orang yang mengucapkan selamat natal, maka dia sudah mengakui tiga Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan yang kedua mengakui bahawa Isa lahir 25 Desember Yang ketiga mengakui bahawa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al Quran. Bahawa Isa anak Tuhan dibantah. Lakatka faral laziinakadu inna Allah salisusalasa. Kapirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah, ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit aleiki ruto banjania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa tapi hari raya merayakan Dewa Mitra Dewa Matahari yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Qur'an. Wa mereka tidak membunuhnya. Wa salabuhu mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi tapi dalam masalah hubungan baik masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian. Oke, okay. tapi kalau sudah terkait dengan akidah wala na'budu ma'abattu wa la antum a'buduna ma'abud lakum binuqub wa Tentang masalah tahun baru. Apakah 1 Januari itu bersih tidak ada hubung kait dengan agama, maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi. Seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa, "Alaihissalam," itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian. Maka disebut Julian Kalender, lalu kemudian Julian Kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja. Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian Kalender Lalu kemudian ketika terbentuk PBB United Nation Persatuan Bangsa-bangsa Bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender Maka diseragamkanlah dipakailah Gregorian Kalender Yang sebelumnya kita kerajaan Kerajaan Pasundan Kerajaan Demak Kerajaan Riau sendiri Pura itu pakai kalender Hijriah Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka Karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Fatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi tahun bau romawi, jangan kaitkan kepada isa ada dia masih terkait Adapun tahun baru jepang tak ada terkait dengan akidah nah ini tahun uh, kalender yang baru, tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini, nasib berubah menjadi baru, siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas maka rezekinya yang paling murah lalu membakar ayam sampai 2000 ekor Nah, no, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda remaja remaja masjid tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya dua saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 atau habis isya tidur saya enggak bisa tidur Pak Ustadz biasa malam kalau nggak bisa tidur habis isya makan antimo dua <tik> <tik> muap tidur langsung itu saja ah, ada pun nanti Ustadz malam tahun baru Apakah buat muhasabah di masjid Nda. saya berangkat 28 29 umroh maka tahun baru di Madinah tahun lalu juga begitu tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah Allahmu'ala